Aku بالله من الشيطان dari syaitan نحن mengajarku. الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Al-Qur'an adalah panduan kehidupan umat muslim. Siapapun yang dekat dengan Al-Qur'an Allah berikan keberkahan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillah, sejak tahun 2005 hingga kini, Badan Wakaf Al-Qur'an telah konsisten dalam mendistribusikan Al-Qur'an. Lebih dari satu juta Al-Quran ke daerah pelosok dan pulau-pulau terpencil di Indonesia Saya Amar Fatani mengajak teman-teman semua untuk ikut berwakaf melalui BWA Insya Allah dengan mewakafkan Al-Quran bisa menjadi amal jariah untuk kita semua Amin alamin.